Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rizky di channel Rizky Putra. Terima kasih sebelumnya, terima kasih banyak untuk uh, dukungan teman-teman semua terhadap channel ini Karena ternyata saya benar-benar gak nyangka untuk uh, respon dari teman-teman semua terhadap video perkenalan yang pertama kali saya buat beberapa waktu lalu Ternyata respon teman-teman itu membuat saya apa ya? Semakin bersemangat untuk uh, mengupload konten-konten di channel ini saya membaca beberapa komentar yang ada di bagian komentar. Di situ ada beberapa rekan profesi saya baik dari pemimbing masyarakat ataupun dari psikolog. Dan yang lucunya ada satu komentar yang membuat saya tergelitik membacanya. Jadi di situ disebutkan kalau ada yang bertanya, "Apa itu pemimbing masyarakat?" Oh enggak, bukan, bukan. Dia bilangnya begini. Apa itu probation officer? Agak miris ya Jadi selama ini banyak orang lain yang tidak tahu Terkait pekerjaan yang kami-kami lakukan Jadi mungkin lebih tepatnya Di video kali ini saya akan membahas Tentang apa itu pembimbing kemasyarakatan Dan apa kaitannya dengan psikologi Sebelum kita mulai saya meminta untuk Teman-teman semua terus mendukung channel ini Dengan cara klik tombol like Subscribe dan tekan tombol lonceng. Kenapa? Karena dengan melakukan hal tersebut, teman-teman membantu perkembangan channel ini dan juga teman-teman akan mendapatkan update terkait perkembangan dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman. Jadi eh, pengertian dari pembimbing kemasyarakatan itu sebenarnya pembimbing kemasyarakatan itu termasuk dalam salah satu aparat negara kuku Dan semua itu tertulis di peraturan perundang-undangan. Mungkin dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 terkait sistem peradilan pidana anak di situ disebutkan dengan sangat mutlak bahwa pembimbing kemasyarakatan itu merupakan salah satu APH Oke teman-teman yuk kita cek di undang-undang mana saja disebutkan jabatan fungsional pembimbing ke masyarakat. Yuk kita lihat nih ya. Peraturan Menteri Penggunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat. Bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme PNS dalam melaksanakan tugas di bidang pembimbingan masyarakat serta untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu ditetapkan jabatan fungsional pembimbing masyarakat. Peraturan Sipil Negara yang fungsional disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah yang bekerja kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jabatan Fungsional Pemimpin Kemasyarakatan adalah jabatan yang punya ruang lingkup tugas tanggung jawab wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang pimpinan kemasyarakatan. Jabat fungsional pemilik masyarakat adalah PNS yang diberikan tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan masyarakat. Jabatan fungsional pemimbing kemasyarakatan termasuk dalam rumpun hukum dan peradilan Pemimbing masyarakatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan Pemimbing kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan jabatan karir PNS undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perbilan Pidana dana-anak masyarakat adalah pejabat fungsional penegak hukum nah jadi udah lihatkan teman-teman eh, tadi yang saya lampirkan itu dari permanfaat rb nomor 22 tahun 2016 terkait jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan dan undang-undang uh, yang saya tampilkan itu tadi undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak nah sebenarnya itu loh uh, apa ya yang jadi andalan dari kembimbing masyarakatan itu sendiri lebih terhadap kasus-kasus anak kenapa nanti uh, mungkin teman-teman bisa cek sendiri baca secara detail apa aja yang tercantum di undang-undang nomor 11 tahun 2012 dan apa saja peran dan fungsi dari pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak Mungkin bisa saya sedikit uh, gambarkan salah satunya adalah terkait diversi Kenapa itu resmi? Ya karena atas pertimbangan Banyak hal ya, cuma untuk dalam melaksanakan diversi itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi Jadi nggak sembarangan tiba-tiba diversi-diversi-diversi, enak eh, loh. No kayak gitu. Jadi ada beberapa syaratnya salah satunya adalah pidananya e, enggak lebih dari tujuh tahun dan itu bukan merupakan salah satu kasus pengulangan. Jadi mesti yang baru pertama kali baru nanti ditelaah lebih lanjut lagi kita buat litmas, penelitian kemasyarakatan. Seperti itu dan mungkin salah satu dari apa ya? Yang saya bilang apa kaitannya pembimbing kemasyarakatan dengan Psikologi, LITMAS itu Kalau teman-teman tahu Teman-teman pernah buat laporan psikologi Persis, nggak persis, mirip 80% itu seperti laporan psikologi Mungkin hanya ada beberapa bahasa Yang penggunaannya berbeda Tapi intinya itu sama Dan bahkan metode pengambilan data yang digunakan Pada LITMAS, penelitian kemasyarakatan Itu kalau saya bilang psikologi banget gitu loh jadi kalau dibilang apa keterkaitannya Kenapa saya orang lulusan psikologi Bisa bekerja di hukum Mungkin salah satunya karena itu Dan itu hanya salah satu Banyak hal lagi Tadi teman-teman juga bisa lihat ada Pembimbingan Pendampingan Pengawasan Seperti itu teman-teman Jadi sebenarnya tugasnya cukup seru ya Nanti mungkin bisa Saya, ya suatu saat saya sebelum dapat ide untuk isi kontennya cuma mungkin perlahan-lahan akan saya Gambarkan tapi kalau untuk Li sendiri nggak bisa dipublikasikan Kenapa karena sifatnya rahasia Gitu loh teman-teman ya tapi mungkin kalau teman-teman ingin tahu lebih jelasnya bisa cek di blog saya di Rizkyan Adiputra.wordpress.com atau mungkin teman-teman ingin bertanya sesuatu terkait hal tersebut bisa ditanyakan langsung kepada saya. Oke teman-teman cukup jelas ya harus jelas. So. Kita lanjut lagi nanti ke masalah tugas-tugas pembimbing kemasyarakatan. Oke tugas-tugas pembimbing kemasyarakatan itu disebut dengan bimbingan kemasyarakatan. Jadi bimbingan kemasyarakatan yang dimaksud kalau kita cek maju pada Permanpan RB no. 22 tahun 2016 Itu adalah Bimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan dalam Menangani Klien Pemasyarakatan Meliputi apa saja tugas-tugas bimbingan kemasyarakatan tersebut Kita buka satu-satu ya Yang pertama itu adalah Penelitian Kemasyarakatan atau LITMAS Yang tadi sudah sedikit saya gambarkan uh, LITMAS itu bersifat rahasia Dengan metode yang sangat psikologis sekali gitu jadi Uh, pengertian penelitian kemasyarakatan itu adalah kegiatan penelitian Untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan kemasyarakatan Yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan Jadi penelitian kemasyarakatan itu ada berbagai macam jenisnya ya Ada untuk reintegrasi, asimilasi, dan untuk diversi, untuk uh, sidang, untuk rekomendasi sidang pengadilan, kasus anak seperti itu teman-teman Untuk Litmas ini sendiri ya bagaimana saya, saya sebenarnya ingin menginformasikan tapi Karena rahasia jadi mohon maaf sekali Tidak bisa dipublikasikan Seperti apa sih untuk Litmas itu Ya gambarannya seperti saya bilang tadi 80% mirip laporan psikologi Seperti itu ya teman-teman ya Kita lanjut Ke yang kedua Berikutnya tugasnya yang termasuk bimkemas KEMAS Itu adalah pendampingan Pengertiannya adalah upaya yang dilakukan Pembimbing kemasyarakatan dalam membantu klien Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya Sehingga klien dapat mengatasi permasalahan tersebut Dan mencapai perubahan hidup cara yang lebih baik Nah, untuk pendampingan ini sendiri Kalau diurai lagi, ada banyak lagi teman-teman Salah satunya yang saya sebutkan ya adalah Pendampingan, pemeriksaan, berita acara kepolisian Itu salah satunya dan yang paling apa ya, yang paling seru sih, kalau menurut saya, itu pendampingan persidangan seperti itu. Jadi, nanti e, seorang pemimpin kemasyarakatan akan membacakan rekomendasi e, sebagai acuan hakim untuk memutuskan dalam pemberian hukuman. Jadi, rekomendasi itu dibuat berdasarkan penelitian kemasyarakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi ya nggak sembarangan juga, kita nggak asal bikin loh, jadi kita teliti dulu backgroundnya, kenapa bisa terjadi sebuah kejahatan Kenapa anak, ini lebih ke anak ya sebenarnya kalau untuk di pendampingan persidangan Kenapa anak tersebut bisa melakukan kejahatan, faktor apa saja yang menyebabkan, kita berikan juga asesmen Nggak cuma sekedar ambil data melalui wawancara, harus nanti kita rekomendasikan di pendampingan persidangan itu Dan mungkin bisa banyak hal lagi, misalnya pihak keluarga uh, ingin bertanya, berkonsultasi terhadap kita berkonsultasi kepada kita terkait dengan uh, anak tersebut seperti itu ya teman-teman ya untuk pendampingan yang ketiga, pembimbingan saya bacakan pengertian pembimbingan ya pembimbingan adalah pemberian untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terus uh, intelektual sikap dan perilaku profesionalisme kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Nah kalau untuk pembimbingan ini sendiri ada program yang sudah kita buat dan semua program ini mengacu kepada litmas. Nanti uh, kita cek juga pada bagian ada di litmas bagian itu yang disebut dengan uh, minat dan bakatnya. Biasanya kita gunakan hal tersebut untuk uh, menjadi acuan rekomendasi pada pembimbingan. Nanti diarahkan ke kegiatan apa? Jadi kalau pembimbingan itu sebuah program yang kita buat. Ketika kalian itu mungkin sudah keluar untuk uh, Apa ya Ya agar uh, program tersebut dilakukan dan Bisa memperbaiki uh, perilaku yang diharapkan Seperti itu, itu psikologi banget Benar, kalau kalian perhatikan Mungkin, mungkin gini aja nanti kita bahas secara detail Di konten-konten selanjutnya Soalnya kalau dibahas satu-satu itu sangat panjang Saya urat tentang litmas Bisa banyak, baik dari berbagai macam jenis ataupun fungsinya Urangnya tentang pendampingan Bisa banyak lagi <laughs> Seperti itu Jadi untuk pengertian pembimbingan kita bahas secara singkat seperti itu ya Selanjutnya yaitu adalah pengawasan Pengawasan, pengertiannya Adalah kegiatan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program layanan Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan Berdasarkan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan Atau penetapan atau putusan hakim di sini udah jelas acuan dari pengawasan itu litmas Jadi seperti mengawasi program Pembinaan yang dilakukan di dalam Jadi di sini pembimbing kemasyarakatan Berpindah seperti supervisor lah ya Melihat sudah sejauh apa program itu Program pembinaan di dalam lapas itu dijalankan Dan kita mengawasi bagaimana Apakah ada perubahan yang berarti Untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya Seperti itu ya teman-teman ya yang terakhir adalah Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan Untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan Dan di situ kami sebagai pemimpin masyarakat termasuk di, termasuk di dalamnya Jadi kita mengadakan sidang Jadi modelnya gimana ya, kalau saya kasih analog, uh, gambaran sederhananya Mungkin kalian menulis skripsi, terus diujikan ke forum Nah seperti itu, jadi nanti LITMAS yang kita buat, atau program yang kita buat akan kita sampaikan ke forum, itu tim pengamat masyarakatan dinilai, nanti situ bisa lah kita adu kasih. Kenapa program ini diberikan? Kenapa ini yang ditentukan? Kenapa program PB-nya itu direkomendasikan iya? gitu Jadi disidang lagi, jadi kita nggak bisa asal-asalan sembarangan Wah ini, kamu, oke okay, kamu keluar nggak gitu nanti di sidang lagi gitu jadi kalau kita buat asal-asalan ya <gih> ditolak gitu ya seperti itu ya teman-teman ya benar ya mungkin uh, nanti di konten konten berikutnya saya juga belum tahu kapan akan saya coba untuk kita jabarkan satu-satu ya cuma menyesuaikan aja sih ya, nanti ya teman-temannya oke teman-teman mungkin segitu aja saya menyampaikan terkait pembimbing kemasyarakatan ini Mudah-mudahan teman-teman ada gambaran seperti apa sih pekerjaan kami-kamis itu Gitu loh teman-teman ya Oke teman-teman terima kasih Dan kembali lagi uh, saya ingatkan mohon dukungan teman-teman semua Kepada channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng Seperti itu ya teman-teman ya Terima kasih teman-teman semua telah menonton video ini Wabillahi Taufiq walidahya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh